Oke, okay, jumpa dengan kami Kami mempunyai mesin Mesin dinamo pencuci Oke, okay, kita coba apa masih hidup atau tidak Kita berikan kapasitor Kita berikan kapasitor 10 mikro ya untuk mencoba pada dinamonya apa masih nyala atau tidak kita berikan power seperti ini oke okay, diberikan power dan kita tancapkan di power seperti dan kita nyalakan untuk dinamonya artinya tidak mau berputar ya, hanya mendengung bisa diperhatikan dan pada amper terlihat ada angkanya tapi tidak mau berputar, oke kita akan coba memperbaiki, untuk rekan-rekan yang ingin memperbaiki bisa melihat caranya perbaikan dinamo tanpa kita membeli atau membeli baru siapa tahu bisa kita perbaiki kita nyalakan seperti ini ya tidak mau berputar atau hanya mendengung kemungkinan terjadi putus atau bermasalah pada bagian dinamo oke kita pastikan untuk mengecek kenapa dinamo ini tidak mau berputar kita dapat menggunakan multitester memastikan penyebab pada dinamo mesin cuci ini tidak mau berputar kita dapat menggunakan multitester menggunakan analog bisa dan menggunakan digital bisa, oke kita menggunakan digital kita arahkan di biru dengan abu-abu nyala ya dan biru sama kuning sepertinya tidak mau menyala coba kita abu-abu dengan kuning sepertinya juga tidak mau menyala sepertinya permasalahannya di kabel kuning ya di kabel kuning tidak mau kemungkinan ada yang terjadi putus pada bagian kabel kuningnya karena abu-abu dengan kuning tidak mau tapi kalau biru dengan abu-abu oke okay, seperti ini dan kuning tidak mau oke okay. nanti kita akan coba periksa untuk rekan-rekan yang ingin memperbaiki dinamo kita harus mem membuka dulu ya untuk pennya empat buah pen kita dapat menggunakan gerinda oke okay, kita lihat videonya Driving the train, using the flame There's stop stopping the same Cause I came to the game and I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain yeah. yeah, I got what it takes, made lots of mistakes Take a shot, keep in break, seeming lost, seeming great Popping up, seeming straight, never stop, never change All the squads, you yeah. have play yeah. and I've got something to say, yeah I work hard and you never get I get lost in the words I say I don't push five, no, I first play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I made I stand blind in the flawless face I feel strong every time I stay. I won't stop till I hear him say oh, oh, oh, oh. Oke, okay, setelah terlepas pada bagian dinamo seperti ini terlihat di bungkus solasi kita harus membuka untuk tali pengikat karena kalau kita tidak membuka untuk tali pengikat kita tidak dapat me memperbaiki kemudian dapat kita gunakan karter dan kita potong untuk talinya dan kita lepas untuk kelapasan tali, rekan-rekan harus berhati-hati jangan sampai terjadi putus pada bagian sepul oke, kita dapat membuka seperti ini dan nanti kita coba untuk memeriksa untuk permasalahannya di mana pada bagian sepul atau di bagian apa nanti kita coba memeriksa oke sepertinya ada terjadi ini ya apa namanya jamur ya ternyata dinamo ini menggunakan aluminium ya dinamo biasanya menggunakan aluminium seperti ini bisa terlihat terjadi kropos pada bagian sepulnya berwarna putih oke dinamo ini dinamo abal-abal ternyata kalau dia menggunakan tembaga tidak akan seperti ini, padahal dinamo ini baru belum ada setahun ya kemungkinan belum ada setahun karena dinamo ini masih bagus ya, karena dinamo abal-abal ya, dinamo buatan murah ya kita coba akan perbaiki ya, untuk rekan-rekan yang ingin mencoba memperbaiki dinamo abal-abal sebetulnya sih, mending kita beli ya, coba kita akan mencoba memperbaiki dinamo yang terbuat dari aluminium oke kita coba memeriksa untuk sepul yang Terkena jamur ya, silanya jamur kemungkinan kena air ya. Biasanya kalau jenis aluminium kena air sedikit sudah dia beropos. Karena barangnya bareng, murah sekali ya, paling 100 ribu ya untuk dinamo ini ya apa? Aluminium. Oke okay, coba kita akan membersihkan dan nanti kita coba sambungkan yang terjadi putus pada bagian dinamo ini oke okay. Oke, okay, kita coba periksa menggunakan multitester apa yang terjadi putus yang ini atau yang lainnya nanti coba kita periksa dapat menggunakan multitester sepertinya ada terjadi putus lagi ya di daerah mana tidak tahu sepertinya bukan yang ini ya untuk jalur kuning kita harus membuka dulu untuk talinya karena yang putus bukan di jalur ini Oke okay. kita buka untuk Bali oke okay, ternyata ada yang kropos lagi seperti ini ya bisa dilihat untuk rekan-rekan terjadi kropos di bagian gulungan luar yang tadi di gulungan dalam sekarang di gulungan luar seperti ini ya kalau yang bermerek abal-abal sangat rinstan kropos bisa diperhatikan untuk rekan-rekan Katakan kalau ingin mengganti dinamo usahakan jangan yang terlalu murah. Kalau yang terlalu murah seperti ini ya bermerek abal-abal biasanya harga di bawah 150. Biasanya bermerek abal-abal. Coba -abal. kita akan berisikan seperti ini untuk. Proposnya siapa tahu bisa kita sambung. Kalau sudah seperti ini ya kemungkinan ada lagi di dalam tidak tahu. Biasanya dia karopos. Di daerah mana lagi tidak tahu. Oke, tiba kita akan coba menyambungkan yang terjadi propos ini. Sepertinya ini yang untuk jalur kuning ya yang terjadi putus kemungkinan. Enaknya nanti coba kita sambungkan dulu untuk memastikan pada bagian dinamo pencuci yang terjadi keropos Oke kita akan membersihkan dulu untuk mencari yang terjadi putus oke, okay, untuk rekan-rekan, kita mencoba untuk menyambung menggunakan kabel seperti ini ya ada dua buah di bagian sepul yang terjadi putus bagian 10 dalam dan dan 10 luar kita coba untuk kita sambungkan dan kita sordel siapa tahu nanti bisa menyala ya istilahnya kita untung-untungan bisa nyala ya, alhamdulillah tidak tidak apa-apa kita buang saja nanti. Oke okay, kita coba untuk menyambungkan pada bagian sepul seperti ini ya kalau sepul aluminium ya, sebetulnya kurang ini ya kurang apa namanya kurang bagus ya untuk rekan-rekan. Oke. Okay. Kita coba sambungan saja, siapa tahu nanti bisa menyala. Oke, okay, setelah kita sambungkan, sepertinya pada bagian sepul sudah sempurna kita tinggal mengikat dan merapikan pada bagian kabel-kabelnya kita dapat menggunakan tali pis atau tali crack, istilahnya tali pengikat tembaga kita rapikan dan nanti kita sambungkan lagi yang kita putus karena kabelnya terlalu pendek, kita dapat menyambungkan dengan aslinya. Oke. Okay.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 need a cup of blend that's right in the am that's my only friend no light just the sun coming up on the horizon i lose track of time yeah move fast and climb a new class divine yeah true passion shines and improve passing time i choose second dimes you snooze half the time while i move passing by i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pods no i push plays i won't stop till i make a change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 Oke, untuk rekan-rekan kita tinggal membaut untuk dinamonya kita akan mencoba nanti siapa tahu bisa untuk menyala Alhamdulillah kalau bisa menyala kita dapat mempunyai serep oke kita kencangkan dulu untuk dinamo dan kita setel biar lebih enteng pada putaran dinamo dan kita beri tatakan pada bagian bawah dinamo karena kalau kita tidak berikan tatakan nanti dinamonya ikut berputar oke kita sambungkan di kuning dan abu-abu untuk biru pusat ya kuning kita sambungkan di kapasitor kuning dan abu-abu kita sambungkan di kapasitor dan biru kita berikan power dari listrik langsung oke okay, dinamo ini dinamo pencuci ya jadi untuk kabel power di biru dan kuning dan abu-abu kiri kanan ya Oke, okay, seperti ini. Nanti kita coba kiri kanan. Kita mencoba untuk memberikan power. Mudah-mudahan menyala. Oke, okay, kita lihat. Oke, okay, sempurna sekali untuk rekan-rekan. Triknya, perbaikan dinamo abal-abal masih bisa kita pakai nanti. Oke, okay. oh iya, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, dan jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng. Biar rekan-rekan dapat mengetahui video update kami yang terbaru Oke, okay, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan mengshare video kami seen a lot of change, on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 a year ago.